Oke okay guys gua baru sadar gua lupa matikan ini ini ya nextilnya <laughs> jadi warna kuning dong sorry sorry. Oke okay, sekarang sudah normal kembali dan kita lanjut ke dmm 3 ini mana ini kita sudah susah ya udahlah gua nggak tahu ini uh, upload upload aja dah uh, bintang dua tapi bintang tiga harus ya gua pengen dapat itunya siapa namanya eh uh, Uro dan ini kita sudah elit dua ya. Bagi kalian yang mewaifukan sekali lagi, bagi kalian yang mewaifukan warfarin pasti kalian masokis. Gua benar kan? Warfarin tolong gigit aku hisap darahku ah, Oke kita pakai ini megumin kita pinjam. Let's go. Oke okay, guys sebentar sebentar. Nih video gua ini. Padahal udah di record entah kenapa hilang dengan sendirinya. Gua nggak tahu itu atau data korup atau gimana. Padahal gua simpan di kartu SD, mungkin terhapus sendiri atau gua <guluh> gua lupa ingatan. Nah itu dia salah satunya. Apakah gua uh, mungkin berhalusinasi mungkin ya? Tapi beneran sudah komplit loh. Cuman videonya itu entah kenapa kok hilang. Nah, itu dia masalahnya. Soalnya, gua bukan nyimpan di internal. Kalau di internal, itu aman-aman saja. Ini sehari dua hari, gua tinggalin, itu gua nggak ngapa-ngapain. Ternyata langsung terhapus. Gua nggak tahu itu apa maksudnya. Itu ya, tolonglah, Zaid, rok ya Misalkan ini benar-benar dari kalian, saya ingin mengajukan itu ya, tolong diperbaiki. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, ya sudah, kita lanjutkan saja. Eh, mengapal jadi stat, kita praktis saja yang mana ini veteran dan operatornya seperti ini, seperti yang kemarin yang gue lakukan. Ya, <laughs> ya itu semoga saja berhasil, dan kita mencari terus itu. Eh, uh, anak itu si anak terlantar itu. Nah, ini dia anak terlantar kita, dan kita let's go. Anak terlantar yang dimana ini Yang dimana emaknya ini Tidak menganggap Aja sebagai Anaknya Cuman diketawain coy cuy, cuy. Oke okay, the MMO satu the of taba Alright let's go Mas Saatnya kita berpesta ya. Loh Padahal gue pilih itu loh Astagfirullah Padahal gue pilih Praktis loh tadi loh Kenapa jadi benar Benar Ya Allah Sudah Anda ini ya Terus yang kita pasang ini Ini Langsung gas kan Kita harus Cepat Semoga saja itu bukan RNG <supai> Yuk mana yuk Oke. Okay. Victoria Oke, okay, ini kita di sini. Satu, Satu lagi, ya kan? Oke, okay, langsung ke betul ya kita tunggu sampai cooldown dari bug pipe langsung kita gas <SILENCIO> oke <Okay>. lanjut terus <SILENCIO> Right, let's go. Oke, okay, mungkin satu kali lagi kita sempat, ya. Langsung kita retreat, kita ganti hoshi. guma. yang ini, hoshi. guma masih belum mastery, si Spectre juga belum mastery. Kalau si Dilopsis ini, mastery ya. Oke, okay, kita exit eh kita exit ya kan bentar gua lupa sebenarnya bukan ini tunggu sebentar ini kenapa gua rada lupa rada, rada, dah dah dah lupa ku haju eh, Ya sudahlah pulang langsung dulu dah ya. eh, beset nah sini gua mungkin pakai lagu-lagu supaya kalian terhibur ya tidak seperti gua ini ya yang sudah mulai resah ini udah video udah kagak anu lagi ya kan <laughs> video entah kenapa terhapus sendiri hilang juga datanya data videonya hilang Sampingan ya, lagi kan? Oh ya dan BW ini stratnya seperti Dreamy ya. dan ingatkan gua ini 132 itu kita langsung gaskan hostiguma. Nah, di sini ada servo X, eh, sarkas kesternya ya. Alright, kita taruh di sini. Yes. Okay. Oh, ya, cuy nyaris hampir lupa gua. hehehe hai, hai, anda ya oke okay. udah dicabut ya kan alright let's go Oke, kita terpasang ini di sini. Hai, hai, Oh nice hai, hai, hai, hai, hai, oke kalau aman mungkin kita taruh ini di sini ya ini taruh di sini ya ya seperti itu lagi nah kita membutuhkan wastafel loh, gua lupa anjir Juj. Juj, Mama Juj. gimana nih? Oke, kita tutup ini dengan bagian ini. Ya, ini seperti ini. Ya, yeah, nice shit. Ya. Ternyata kenapa di luar dugaan gua ya. Di luar dugaan banget, cuy. Oke, okay, what? Oke, okay, mantul ya, tetap mantul sesungguh. Cuman ininya kita nih, tidak ada waktu, cuy Uh, parah hujir. Wuh, parah anjir parah parah parah. <laughs> bisa kah? Bisa kah? Wuh, mantap. Ternyata bisa ya. <laughs> Oke, okay, jadi itulah dia reply dari gua ya. Pokoknya intinya gua mainnya seperti itu ya. Bagaimana cara kelarnya? Ya, intinya seperti dalam video ini. Oke, okay? terima kasih. Walaupun gua minjam aja ya. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe ya. Bye bye.